Bollinger Bands adalah salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Selain arah tren, indikator ini juga digunakan untuk menentukan keadaan jenuh beli, overbought, dan jenuh jual, oversold. Ciri khasnya, dalam kondisi pasar sideways, ranging, harga bergerak di antara dua band, pita. Indikator ini diciptakan oleh John Bollinger, seorang teknisian trader pada tahun 1980, Kini, indikator ini sangat populer digunakan dalam perdagangan di berbagai jenis pasar finansial, termasuk pasar forex. Elemen dalam indikator Bollinger Bands Indikator Bollinger Bands terdiri dari sebuah simple moving average, SMA, dengan dua band atau pita yang berada di atas dan di bawah garis SMA. Band sebelah atas dinamakan upper Bollinger Band dan band sebelah bawah dinamakan lower Bollinger Band. Upper dan lower band ditentukan berdasarkan penambahan dan pengurangan nilai SMA dengan standar deviasi. Sedangkan standar deviasi mengukur volatilitas hingga seberapa jauh harga bisa bergerak dari nilai yang sebenarnya, true value. Rumusannya, karena memperhitungkan pula pengukuran volatilitas, maka kedua band tersebut akan bergerak sesuai dengan kondisi pasar. Bollinger Bands dapat ditemukan pada platform trading pada umumnya, termasuk Metatrader 4, mt 4, dan Metatrader 5, mt 5, dengan parameter default SMA, 20 periode, dan standar deviasi, 2, untuk menempatkannya, carilah menu Insert ke Indicator ke Trend ke Bollinger Bands. Setelah diterapkan pada chart, Bollinger Bands akan tampil serupa pada screenshot Euro, US Daily berikut, pada umumnya, kondisi dinyatakan Overbow terjadi bila harga telah menyentuh upper band, tetapi harga penutupan close masih di bawah upper band. Sedangkan kondisi dinyatakan oversold bila harga sudah menyentuh lower band tetapi masih ditutup di atas lower band. Bollinger Band sebagai pengukur volatilitas. Ukuran volatilitas pasar tampak pada lebar band. Jika volatilitas sedang tinggi, maka jarak kedua band akan makin melebar sebagaimana dapat dilihat pada sisi kiri gambar di atas biasanya terjadi ketika perubahan kondisi pasar sideways menjadi kondisi trending. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah tampak pada jarak kedua band yang makin menyempit, dan biasanya terjadi ketika ada perubahan dari kondisi pasar trending menjadi sideways. Trending artinya harga menunjukkan kecenderungan bergerak ke satu arah dengan, baik naik saja ataupun turun saja. Sedangkan sideways berarti harga cenderung bergerak naik turun-naik turun dalam kisaran tertentu saja, terbatas. Trading dengan Bollinger Bands saat Sideways Saat pasar cenderung Sideways, maka Open Position, Entry, dapat dilakukan ketika harga telah melewati, menembus garis SMA20 dengan target pada level band terdekat, contoh pada gambar di bawah. Aturannya, apabila harga menembus level SMA20 ke arah atas, maka Entry dilakukan saat candle ditutup di atas SMA20 dengan target Close Position, Exit, ketika harga mencapai Upper Band. Jika harga menembus level SMA 20 ke arah bawah, maka entry dilakukan saat candle ditutup di bawah SMA 20 dengan target close position, exit ketika harga mencapai lower band. Trading dengan Bollinger Bands saat trending. Lazimnya, indikator Bollinger Bands digunakan untuk trading forex saat pasar sideways. Namun, sebenarnya dapat pula digunakan saat pasar trending, dengan aturan, Kondisi uptrend terjadi bila harga telah melewati, menembus upper band dan harga penutupan berada di luar band. Kondisi downtrend terjadi bila harga melewati lower band dan ditutup di luar band. Sebagai konfirmasi, bisa ditentukan dari formasi bar berikutnya. Apabila formasi bar berikutnya benar-benar di luar band, maka trend telah terbentuk. Selain itu, perhatikan juga bahwa pada kondisi trending, kedua band cenderung bergerak melebar. Pada contoh di atas, USD CAD menembus upper band pada tanggal 14 Juni tahun 2018, dan harga ditutup di luar upper band. Harga pembukaan bar berikutnya masih di luar upper band dengan jarak kedua band yang melebar. Dengan sinyal tersebut, kita bisa entry buy dengan level exit ketika formasi doji yang mengisyaratkan pembalikan arah tren terbentuk, atau sesuai risk-reward ratio masing-masing. Sekian tutorial cara menggunakan indikator Bollinger Bands ini. Untuk mendapatkan tips dan trik tentang trading lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.